Terus dia dengan senang hati dan kerendahan hatinya akak itu ya Allah baik banget tau gak teman-teman. Enggak -teman. nyangka ada orang Melayu akak seperti itu yang super baik tau gak teman-teman. Gue tuh ya Allah gue tuh bersyukur banget tau gak teman-teman.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 Sama halnya dengan di akhirat kelak ada neraka, ada surga, seperti itu. Tinggal kita mau jadi yang mana guys, mau jadi orang jahat atau mau jadi orang baik. Nah banyak sekali pengalaman-pengalaman ataupun dalam kehidupan kita sekalipun itu pasti kita berjumpa dengan orang baik. Dan juga pasti ada kita berjumpa dengan orang yang tidak baik ataupun jahat. Nah seberapa banyak kita berjumpa orang baik maka di situ tanda kita ya kan tanda kita bahwasanya kita orang baik seperti itu Dan seberapa banyak kita jumpa dengan orang jahat atau bahkan kita sering berjumpa atau berkawan dengan dia Nah berarti kita sudah menjadi orang yang jahat seperti itu Wallahualam ya yang terpenting adalah kita berusaha sebaik mungkin agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho terhadap kita. Seperti itu, guys. Nah, di sini ada sebuah video, ya, kiriman daripada teman-teman sekalian, yaitu orang Malaysia baik hati, tak kira orang manapun. Ini bukti ya bahwasannya di setiap negara itu pasti ada orang baik seperti itu guys ya mau di Indonesia, mau di Malaysia, Singapura, ya kan, Thailand, terus habis itu ke Brunei Darussalam juga pasti banyak orang baik ya di muka bumi ini. Yang jahat hanya beberapa saja. Makanya, ya kan, kita itu harus benar-benar bermanfaat untuk orang lain sehingga kita ya menjadi orang yang baik. Khairun nas Amfa'uhum lina Sebaik baik manusia Ya kata Rasulullah s.a.w Sebaik baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya Seperti itu guys ya Nah di sini dari Gunawan Lombok ya Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Linknya ada di deskripsi guys Tonton semua video daripada Abang Gunawan Lombok ini Karena bagus juga ya Yang di-share oleh Abang Gunawan ini Langsung saja kita play videonya guys Let's go Alright. Subscribe mm -hmm. Orang Malaysia jahat atau tidak? Okay. Jawabannya Yuk, temukan jawabannya di video gua selanjutnya Oke okay, right. teman-teman, sebelum kalian menonton Gua ingatkan jangan lupa dukung dan support channel ini dengan cara Subscribe, like, and share teman-teman dan seperti biasa, tonton video gua sampai habis agar kalian tidak sampai gagal paham dan berkomentar betul. yang bukan-bukan. Teman-teman. Betul-betul-betul. Oke, okay, yuk. Uh, pada waktu itu, gua baru kerja satu bulan setengah, teman-teman. Dan yang satu bulan setengah itu, yang setengah bulannya, gua gaji di, gua ambil gaji di, office atau pejabat, teman-teman. Nah, udah tiba waktunya satu bulan Gue dibikinin card atau ATM Teman-teman Oke okay. nah, Tiba waktunya satu bulan Terus keluar gaji Gaji Terus gue keluar ke bandar teman-teman Nah, yang membuat gue bingung Pergi ambil uang di ATM atau bank itu Gue nggak bisa teman-teman Gue baru megang ATM, teman-teman. Terus gue mikir, gimana caranya ya, teman-teman? Gue mikir, gue mikir karena maklumlah, gue orangnya kampungan, gue orangnya nggak ada, gue orangnya miskin. Jadi, gue nggak sepengalaman saudara-saudara gue yang ada di luar sana, dan gue nggak kaya sekaya teman-teman di luar sana. Teman-teman, jadi gue agak okay. kampungan sedikit lah. Masih banyak ya orang-orang yang seperti ya, saya juga dulu waktu itu sama pengalamannya sama pertama kali megang ATM, gimana ngambilnya, kok cuma pakai kartu, mana uangnya, saya juga seperti itu ya. Mungkin orang-orang yang dari kampung seperti saya juga, seperti Abang Gunawan juga, itu bakal merasakan seperti itu. Akhirnya apa kita ya tanya sama satpam gitu, guys, ya belajar dulu gimana ini, terus ada m banking juga. Semakin kita terbiasa, semakin kita bisa seperti itu. Akhirnya ya sekarang udah terbiasa dan nyaman aja pakai itu dimudahkan seperti itu ya kan. Mungkin awal-awal saya juga sama seperti Bang Gunawan ini. Nah, Asli tiba di bandar teman-teman. Terus kita banyak yang antri di depan pintu bank teman-teman. Kalau nggak okay. salah itu kalau nggak silap di Bank Maybank, Maybank, Maybank. Malaysia, Pahang teman-teman. Nah kebetulan. Di, di depan gua yang antri, ada seorang wanita atau perempuan. Kalau bahasa Malaysia, itu akak lah. Oke, okay. sekarang gue mau minta tolong sama siapa ya, teman-teman? Kalau gua bukan, gua gak memberanikan diri untuk meminta tolong kepada orang-orang yang bisa ngambil uang di ATM atau KAS, Oke, okay. terus lama-lama kemudian dah pas dah mau giliran gua masuk ini teman-teman. Begitu giliran Akak itu masuk, ini Akak tuh agak kecilan lah, kecil orangnya nggak tinggi, pokoknya sederhana teman-teman. Nah gua tuh memberanikan diri untuk meminta tolong sama Akak itu teman-teman, karena kalau enggak, kalau gua nggak bisa ngambil uang itu, dan kalau sampai uang itu nggak keluar, otomatis anak dan istri gua enggak makan di kampung teman-teman okay. karena kebetulan itu istrinya gua nggak ada berasnya terus anak gua nggak ada belanjanya untuk sekolah teman-teman jadi gue sedih banget teman-teman tahu -teman. enggak teman-teman pada waktu itu teman-teman terus nah terus gilirannya itu akak itu yang ngambil terus Gue beranikan diri ini teman-teman Gue beranikan diri untuk meminta tolong sama Aka itu Memang super super baik Tau nggak teman-teman orang Akak itu teman-teman Dan Gue memberanikan diri terus Setelah Akak itu ambil uangnya Gue suruh dia Kak gue pelan-pelan ini teman, teman Kak Boleh nggak gue minta tolong Kak Sekali aja Kak Karena gue baru datang dari Indonesia atau Lombok Gue gak pengalaman Ngambil uang Yang di ATM ini Kak Boleh gak Gue minta tolong Kak Terus dia dengan senang hati Dan kerendahan hatinya Kak itu Ya Allah baik banget tau gak teman-teman Gak nyangka ada Orang Melayu kak Seperti itu yang super baik Tau gak teman-teman Gue tuh ya Allah Gue tuh bersyukur banget tau gak teman-teman Oke. Okay. Terus Nah uh, boleh boleh Dia bilang Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah ya Allah Nah terus Gue kasih itu card atau ATM gue Kasih gitu Dia masukkan Kat itu masukkan ATM gue ke bank nah, Boleh masuk Tapi Yang paling menyebalkannya lagi Uangnya nggak bisa keluar tau enggak teman teman Padahal gue tuh lagi butuh banget tau nggak teman-teman pada waktu itu. De ini kenapa kok Katnya nggak bisa ngeluarin uang? Nah, pakai bahasa Indonesia saja yalah ya lah ya. Nggak tahu juga kak, gue juga baru megang ini, gue juga baru megang dan gue juga nggak tahu gimana caranya ngambil gimana itu. Firnya aja gue ya Firnya aja yang gue tahu, kak gue bilang sama kak itu. Gimana ya kak? Terus, akak itu secara pelan-pelan pikir-pikir-pikir-pikir. Ah, dia tahu cara dia. Dia tahu cara dia. Dia call pihak bank teman-teman. Dia call pihak oh, bank itu. Blah blah blah Cari nomor paspor. Uh, tulis tulis tulis tulis tulis. Setelah itu baru. Oke okay, dek, kita try lagi dek ya. Masya Allah. Mudah-mudahan mudah bisa ya kak ya Amin Sampai-sampai dia bilang amin teman-teman tahu nggak teman-teman Yang baiknya Gue tuh gak bisa ngomong apa lagi tahu gak, tahu Betul. Tahu. Super baik itu, kak, itu Jadi kalau kita istilahnya Memerlukan bantuan Daripada seseorang dan orang itu Membantu kita dengan ikhlas Ya teman-teman sekalian Maka Kenangan itu kejadian itu Tidak akan pernah dilupakan oleh orang yang mengalaminya. Nah seperti itu. Itu gambaran ketika Abang Gunawan ini ya perlu bantuan, butuh bantuan banget. Karena dia mau ngambil uang tapi nggak bisa seperti itu. ya kan Akhirnya ada aka itu yang membantu Abang Gunawan ini. Sehingga Abang Gunawan ini tidak akan pernah melupakan kejadian yang pernah terjadi kepada dia. Seperti itu. Dan kalau dari ceritanya... Kita boleh menyimpulkan bahwasannya pada saat itu Mungkin orang-orang yang kantri di belakang Ini ngapain ini <laughs> Lama banget kan seperti itu Dan ya alhasil boleh keluar dan dibantu dengan baik ya Masya Allah itu sangat-sangat Saya aja membayangkan pada masa itu ya kan Masa abang gunawan ini meminta pertolongan seperti itu guys ya Dan pasti seorang cewek ya kan diminta pertolongan oleh seorang cowok itu Pasti agak grogi-agak grogi gitu kan tapi di sini memang terbaik akarnya tadi ya kan. Padahal gua wow. kenal. Gua pokoknya gua kenal di ATM itu aja atrian, tempat ATM. Di depan my bank itu teman-teman. Keren banget asli. Itu tempat gua kenal teman-teman. Betul. Terus lagi dia masukin. Terus dia masukin lagi, keluarkan, masukin lagi. Dia bunyi uang itu tapi diambil enggak mau teman-teman keluar dari pintu mesin oh. gitu, yang nggak bisa teman-teman yang nggak bisa Apakah ATM-nya habis ya gue sampai berpikir kalau gue nggak ngambilin uang ini gimana nasib anak istri gue ya Oke okay. tapi aku itu selalu berusaha nolongin gua teman-teman tahu -teman. nggak teman-teman Ya Allah, super baiknya Gue bersyukur banget Ya Allah, terima kasih Gue bilang Engkau telah mempertemukan gue Sama orang-orang yang baik Di ketika gue Menghadapi masalah seperti yeah. ini Ya Allah Gue bilang Sampai-sampai gitu Sampai-sampai gue Pengen nangis Di dekat aka itu teman-teman Terus Udah itu Dia boleh keluar Di saat itu Gaji saya Tiga ribu teman-teman Yang satu bulan tiga ribu terus bisa keluar wow. 250, teman -teman. Okay. 2950 teman-teman Oke 2950 gue bagi aka itu 250 teman-teman Alhamdulillah gue bayar syukur gua di aka itu teman-teman jadi itu teman-teman itulah pengalaman yang paling menyedihkan tahu enggak teman-teman nasib baik ada orang-orang yang baik di dikasih sama sama Allah Subhanahu Wa Taala teman-teman terus bicaranya kayak itu lembut lemah lembut pokoknya teman-teman tahu tahu kan orang Malaysia kalau ceweknya cewek maupun cewek maupun cowok teman-teman lembut tidak selama gue di Malaysia gue nggak pernah ngedengerin suara orang Melayu yang kasar-kasar gitu semuanya hmm, lembut oke okay. mata gua sih teman-teman nggak -teman. tahu di pandangan di pandangan orang-orang lain terhadap Orang-orang Melayu, tapi kalau di pandangan gua, selalu baik ya Allah. Jika ampun ya Allah, selalu baik, sama gua Dan gua berterima kasih banyak sama Allah karena Allah Subhanahu wa memberikan mempertemukan gua dengan orang-orang yang baik, ramah, dan selalu nolongin. Oke, teman-teman, itulah pengalaman dan cerita gua baru pertama kali masuk Malaysia, teman-teman. Oke okay. Yang paling menyedihkan teman-teman Nasib baik ada orang baik teman-teman Oke okay, sampai di sini dan jangan lupa di dukung dan support channel ini dengan cara subscribe like and share Oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh okay, Oke guys setiap pengalaman pasti berbeda-beda dan masya Allah ya Apabila kita meng-create sesuatu yang baik, maka orang lain akan menilai baik seperti itu. Kecuali musuh kita. Musuh kita tidak akan pernah menganggap kita baik seperti itu ya teman-teman sekalian. Yang terpenting adalah kita bermanfaat untuk orang lain. Apabila ada orang lain itu memerlukan sebuah bantuan daripada kita, kita bantu kalau kita bisa. Kalau kita tidak bisa, mohon maaf saya belum bisa seperti itu ya kan. Nah. Ketika kita istilahnya membantu seseorang itu dengan ikhlas. Dan kita mengkritik sebuah kisah. Ataupun sebuah istilahnya kejadian yang baik. Maka di situ kita akan membawa nama baik kita pula. Seperti itu. Sama halnya dengan abang Gunawan ini. Bercerita dengan akak itu tadi. Dan dia juga menjelaskan. Menegaskan bahwasannya. Saya selama di Malaysia ini. Belum pernah mendengar istilahnya orang Malaysia. Akak maupun abang. Itu berkata yang tidak baik. Ataupun berkata kotor dan lain sebagainya. Nah. Di situ juga menggambarkan bahwasannya ya yang diterima oleh Abang Gunawan ini ketika di Malaysia itu hanya yang baik-baik saja seperti itu. Mungkin ada kejadian yang tidak baik, tapi tidak seperti istilahnya di luar nalar seperti itu. Oh kok jadi seperti ini? Nah seperti itu guys. Jadi kejadian tidak baik itu boleh terjadi, ya kan? Akan tetapi bagaimana orang menanggapinya? Tapi ada kejadian yang tidak baik. Yang memang betul-betul keterlaluan Seperti itu Macam misalnya memisuh Memisuh itu apa ya namanya Berkata kotor lah ya kan Sumpah serakah dan lain sebagainya Nah disitu akan ada gambaran Di dalam diri kita Di dalam benak kita Di dalam pikiran kita Oh ternyata seperti itu Karena kenapa teman-teman sekalian satu hal kebaikan ataupun 10 kebaikan dibanding dengan satu kejahatan ataupun satu ketidakbaikan Maka di situ yang menonjol adalah ketidakbaikannya Jadi pola pikir manusia itu pasti seperti itu ya Orang yang senantiasa berbuat baik maka dikenang kebaikannya Tapi ketika dia berbuat suatu kesalahan saja maka hilanglah kebaikan itu Itu memang banyak manusia yang seperti itu Tapi mari kita merubah mindset kita ya Memaafkan apabila ada kesalahan Karena salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad SAW Yang dinyatakan ahli syurga oleh baginda Nabi Muhammad SAW Bahkan dia itu orang-orang biasa saja tapi apa yang dilakukan, yaitu sebelum dia tidur dia memaafkan orang-orang yang menyakitinya, dia memaafkan orang-orang mendoliminya, dia memaafkan segala kesalahan dan dia juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang ikhlas yang memaafkan orang lain maka Allah Subhanahu Wa Taala membalas dengan surga. Padahal ibadah dia, sholat lima waktu, ya kan tahajud dan lain sebagainya Itu biasa-biasa saja. Tapi kenapa, ya kan? Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya dia adalah al-syurga Ternyata rahasianya adalah mudah memaafkan orang lain Mudah memaafkan orang yang mendolimi kita Mudah memaafkan orang yang menghina kita Mudah memaafkan orang-orang yang tidak suka dengan kita dan meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah petunjuk kepadanya agar dekat denganmu. Allahu Akbar, la ilaha illallah Akbar. Sungguh sangat indah apabila di dunia ini, apabila kita ya mengamalkan apa yang sudah dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Intinya adalah hati yang lembut akan menghadirkan kisah. ya Yang mana kisah itu menjadi kebaikan untuk kita dan keluarga kita kelak. Terima kasih sudah tengok video ini guys. Terima kasih Abang Gunawan yang sudah share pengalaman pribadinya tentang orang-orang Malaysia. Maka di judulnya bisa dikatakan orang Malaysia baik hati tak kira orang manapun. Nah seperti itu. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan segala yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala Dan setiap kesilapan ataupun kesalahan itu karena kebodohan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.